Like dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya Dan apa kabarnya hari ini kalian? Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Supaya kalian bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi Terkait tentang debt kolektor lapangan Ya mungkin hari ini masih banyak yang kepo Yang kepengen tahu Apakah di daerah A, B, C, D ini memang sudah ada debt kolektor lapangannya atau tidak? Baik ya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 padahal masalah ini udah cukup lama ya udah hampir satu tahun lebih ini marak terjadi ya tentang joki pinjol yang katanya joki pinjol ini bisa ngapain aja bisa membantu semua masalah kalian bisa menyelesaikan semua masalah kalian juga ada yang mungkin selama ini masih sering auto ya auto gagal auto Langsung ditolak sama pihak aplikasi Terus menggunakan Minta bantuan sama jogi pinjol Terus ada yang hari ini mungkin Hutangnya udah cukup banyak di aplikasi pinjol Terus datanglah Beberapa penawaran-penawaran Yang katanya Katanya bisa Menyelesaikan segala macam Permasalahan termasuk di dalamnya hutang Di aplikasi pinjol ABCDE Sampai Z Banyak banget ya Kehebatan dari jogi-jogi pinjol ini dan biasanya ya mereka akan menyuruh kalian ya untuk mengirimkan beberapa data-data pribadi yang dibutuhkan. Nah siapa yang sudah mengalami masalah seperti ini? Atau mungkin sedang mendapatkan tawaran seperti ini? Setelah kalian mengirimkan beberapa data-data pribadi kalian, maka mereka akan meminta sejumlah uang. Memang nominal awalnya itu tidak banyak. Ya, paling 200 sampai dengan 300.000, sampai akhirnya orang akan berpikir, "Ya, udah deh, gua gak masalah kalau ketipu juga di awal ini." Ya, paling cuma 200, ribu. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas, ya. Dan aku pengen mengingatkan kalian itu agar untuk tetap waspada yang sudah mengalami masalah seperti yang tadi aku jelaskan. Fix, kalian akan masuk ke dalam jebakan Batman yang akhirnya akan menjadi korban penipuan lagi. Sudah ketimpa masalah ketimpa tangga lagi ya kan. Dan inilah saatnya kita untuk bisa memantapkan diri ya. Untuk membulatkan tekad agar kita memang bisa berhenti. Untuk menjadi budak dari semua aplikasi pinjol ini. Hari ini banyak yang jadi bego yang jadi bodoh jadi bahan penipuan dan menjadi korban penipuan juga. Ya karena dalam keadaan panik. Padahal kalau seandainya dari awal kalian bisa sedikit saja bersikap tenang, berpikir positif, dan mengambil langkah cerdas, ya kan? Logikanya begini, kalau seandainya dia itu memang hacker hebat, ya? Bisa menghilangkan data-data pribadi kalian di aplikasi A sampai Z. Jadi ngapain lagi dia harus meminta biaya kepada kalian? Dia akan take down saja, dia akan... Uh, ancam atau dia akan hilangkan saja langsung server itu supaya bisa dapat uh, job yang lebih besar lagi ya kan dia nggak akan minta kalian itu untuk mentransferkan uang yang ratusan ribu doang itu yang pertama dan yang kedua untuk kalian yang pengen menggunakan jasa joki pinjol karena sering auto di semua aplikasi hari ini banyak yang sudah gagal di aplikasi pinjol legal ojk Terus mencoba di yang ilegal. Itu pun juga katanya ditolak bang. Semua aplikasi pinjol gue udah cobain tapi ternyata gue ditolak. Bagus ya. Itu artinya kita memang tidak diizinkan untuk berkenalan dengan yang namanya aplikasi pinjol ini. Baik yang legal maupun yang ilegal. Nah. Untuk kalian yang sering auto, lalu memilih jasa joki pinjol. Untuk kalian yang pemula mungkin aku ya sah-sah saja dan wajar-wajar saja karena mereka memang belum mengetahui tentang aplikasi pinjol ini. Yang perlu kalian tahu dan perlu kalian ingat untuk semua yang sudah merasa outol ya untuk di beberapa aplikasi pinjol. Ketika kalian melakukan pendaftaran di awal setelah berfoto selfie mengisi data-data pribadi yang sebenarnya cukup privasi ya kan. Maka kita akan uh, terhubung ya itu online ya. Uh, untuk verifikasi wajah coba untuk sedikit berpikir lebih cerdas walaupun joki pinjol ini sehebat apapun tapi kalau namanya verifikasi wajah Bagaimana mungkin hidung kita yang pesek, mata kita yang sipit ya kulit kita yang hitam itu bisa sama dengan si joki pinjol jadi itu tidak bisa, ya. Nggak tahu kalau untuk yang ilegal. Kalau untuk yang legal OJK itu maka aku pastikan itu tidak bisa, karena harus ada verifikasi wajah yang serupa, ya. Dan ingat, ya. Per hari ini banyak yang menjadi korban penipuan. Yang bagaimana itu, bang? Mereka tidak meminjam, tapi tiba-tiba ditagih hari ini. Nah, coba ingat-ingat. Kalian pernah tidak? memberikan beberapa data-data pribadi kalian kepada seseorang ya atau mungkin kalian pernah tidak ya memberikan izin untuk kepada teman atau saudara kalian itu menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol dan yang lebih anehnya hari hari ini ya dia nggak minjol nggak dapetin uangnya tiba-tiba ditagih dan yang tukang tagih ini anehnya memiliki dat semua data-data pribadi si debitur nah ini bagaimana ceritanya ya kan dan kita masih tetap berharap kepada pihak dan instansi-instansi yang terkait ya untuk memberantas saja semua aplikasi pinjol ilegal ini berikan tindakan tegas terukur supaya ada efek jerah ya dan supaya jangan ada lagi korban yang terus berjatuhan karena aplikasi pinjol jadi udah cukup jelas ya untuk kalian yang sudah pernah merasa ketipu, dibohongin sama yang namanya joki pinjol, kalian bisa menuliskan komentar kalian di bawah video ini supaya jangan ada lagi yang menjadi korban, ya. Tadi gua udah kasih tahu kisi-kisinya, kita udah kasih tahu pemikiran logika sederhananya seperti apa, ya. Joki pinjol hati-hati. Joki pinjol banyak yang menipu, ya. Kalian harus